tegak gerak, gerak. kanan gerak tegak gerak hormat gerak tegak gerak gerak kanan gerak berkiri gerak anggota indera apakah kamu tidak tahu peraturan kiri siap siap kamu saya hukum siap siap general kamu salah aturan pakai senjata di depan perut <SILENCIO> aturan yang benar gimana Siap, senjata di kan. mana senjata kamu anggota pagi <SILENCIO> sudah barisan sudah dikumpulkan di lapangan terbuka ini tidak Mereka. Saya dengar informasi bahwa di daerah ini ada sekelompok rombolan asing yang tidak dikenal. Saya menyuruh kalian untuk mengawasi daerah ini. Kalian dengar informasi dari saya? Ay, nyaman. Nyaman. Oke baiklah, siap merapat ke lokasi. Siap. Kemudian merapat ke langit. Kiri, bro. ke anggota siap kemandan si anggota epan kenapa kemari minjuk <SILENCIO> si dari kemandan jaraknya jauhan sana emang kenapa Masih lupa ya corona Eh <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> ebusnya <se> kampret <SILENCIO> Udah, brion dari tempat yang lebih aman. Siap, Anggota pagi. Hai, hai, hai, kenapa hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Pak. Alhamdulillah. Jenderal bagus, kalau kau gimana? Kalau begitu, pasukan kita kita tarik mundur aja yang sana. Siap, Jenderal bagus. insirap dulu. Apa ini kita mau balik ke tenda? Itulah. Ya kita sekarang baliknya. Ya udah baliknya kita sekarang. Ya, balik, balik, ya, balik. Balik. Suka-suka, apakah kamu merasa lelah? Tidak, Om Anan! Kita tak akan pernah lelah sebelum menjaga negeri ini. Bukan menjaga, udah belum melindungi! Menkruci, kemana, Om Anan? Untuk sekarang, saya pikirkan dulu. <lain> Itu mikir apa? Tidur. <at agree> <suk -onsieur��> <SECRET> <solving> <falou> Juri tidur lagi. maaf saya malam bergadang ini untuk selanjutnya gimana komandan besok kita akan merangkum serangan pajar untuk sekarang kita beristirahat dulu buat untuk esok hari gimana anggota ya, ya. sekarang bentuk bar barisan rangkum barisan kapan ini perang berakhir nah, bahagian begini ayah eh, apaan ini terakhir mana bahan pokok udah habis iya saya gak bingung buat ngempanin anak-anak juga bingung bebek kali diempanin bukan diempanin Mina kasih makan bahasa jawa maaf maan sekarang saya asamin orang bener mamaan Oh mangan ya kerain makan. dasar jasa ngomong begitu aja dasar babi udah, Mina. Na, jangan pada ribut aja. Ini daripada ributnya mendingan gak beresin berak. Ntar anak-anak pada pulang habis perang pengen makan. Atuh udah beresin je ngomel aja dasar terapak meja. Woi Mina ini ini gua deg-degan. Ntar gua kita Belanda datang gimana? Atur lari, posapna, Jo, jangan ngejoblek haya <San> Belanda memana tahu ke sini? Tempatnya sempit. Iya, Bang Jablay juga jarang ketemu. Yo, sama Bang Jablay disebut. Iya, <San> tadi Ponaro nanya, takut tempatnya kagak aman. Bang Jablay aja kali ke apalagi Belanda posapna. <San> Oh iya iya Mereka, Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Ada! Ada! Ada! Ada! Ada! ada. <tuk> Beresku ketinggalan selera tergak! Sayang Gih! Aduh, orang beli beli beras mitik-mitik mitik, ketinggalan beras buat.